Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Pemirsa semua Berjumpa lagi dengan MWR Channel Kali ini kita lagi Coba cek Lokasi rumpun bambu Siapa tahu wajah ada Penampakan Penampakan Bambau-bambau Unik di rumpun bambu Non ampel sahabat Ya, selamat datang bagi yang baru makan channel saya. Jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe-nya, sahabat, dan komen. Tidak ketinggalan, tombol loncengnya, sahabat. Inilah lokasi kita hari ini, sahabat, di rukun bambu seperti ini, sahabat. Sabatau saja aja ada pembuliknya, sahabat. Ya, selamat siang, tanpa berpanjang kata, sahabat. Kita lanjut. Cek lokasi rumah-rumah pohon ini, sahabat. Sahabatku ada bambu nih, ya, sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata memang benar, sahabatku. Wah, mantap. Ini dia dulu sebelah sono kelihatan, sahabat. Belah sini dia dulu, sahabat. Inilah RK rancang kencono, sahabat. Wow, mantap, sahabat. Ternyata di sini ada juga bambu RK-nya, sahabat. Rancang kencono Mantap sahabat Ini yang sebelah sini Tidak terlihat sahabat no. Mantap sahabat Ini tumbang sari sahabat Mantap sahabatku Tumbang sari Rancang kencono Ya sahabat lanjut sahabat Kita lokasi Oh sebelah sini juga ada sahabat Saya kalau sama terlewat sahabat No, Sama Oh ini amat tumbang sari sahabat tembang sari sahabatku wow pembunik bambu seperti ini ternyata ada banyak penampakannya sahabat tembang sari wow ini juga ada lagi tembang sari lagi sahabat mantap sahabatku inilah unik tembang sari sahabat luar biasa sahabat wow di dalam juga ada lagi sahabatku no. di dalam sahabat Tumpang Sari lagi sahabat, mantap di sini benar-benar sarangnya bambu unik sahabat. Ini juga ada lagi sahabat, mantap bambu unik tumpang Sari, luar biasa sahabatku. Dan sebelah sini tidak ada satupun sahabat. Mungkin ya coba kita cek lokasi yang sebelahnya sahabat. Oke, tuh sebelah sana sahabat, kenang kita. Coba kita masuk sebelah sini sahabat. Sebentar sahabat, kita masuk. Ya, sahabatku, barusan kita masuk dulu karena susah. Lanjut, sahabat. Ini dia, sahabat. Sabda lutut, rancang kencano, mantap sahabat. No sebelah sana ada, ada dua. Sebelah sini ada dua. Ada ada, ada satu lagi. Aduh, oh, kecapean sahabat. Rancang kencano lagi sahabat. No, ini juga ada lagi sahabat. Wow, ini juga ada. Tembang sari sahabat. Ada dua sahabatnya. No. Mantap sahabatku nih tumbang sari sahabat, mantap, luar biasa sahabat. ternyata umur bambu ini dihuni dengan banyak bambu-bambu unik sahabat. wow, mantap sahabat, wah oh, yang di dalam. Ini di depan ada satu lagi sahabat, luar biasa sahabatku. Oh, sudah besar ada berapa bambu unik. coba kita geser lagi sahabat, oke? Okay. oh di sini ada lagi sahabat, ini tumbang sari lagi sahabat mantap, noh mau di dalam ada sahabat, mantap, wow di sebelahnya ada lagi sahabat rancang kencano, luar biasa sahabatku, inilah temui kerancang kencano sahabat, tumpang sari, mantap, coba kita geser lagi sahabat, kita geser ke sebelah sini sahabat, ke sebelah sini ada, wah wow, memang benar. Memang benar, sahabat. Tumbang sari, sahabat. Inilah tumbang sari, sahabat. sabdo lutut. Luar biasa, sahabat, benar-benar. Sarangnya bambu unik, sahabat, di sini, sahabat. Wow. Wow. Tidak menyangka saya, sahabat. Ternyata umur bambu sport ini banyak bambu uniknya, sahabat. Coba kita masuk sebelah sini, sahabat. Ini saya penasaran yang sebelah sini lagi, sahabat sambil menyimak sambil membantu like share subscribe nya sahabat oke okay. ini dia sahabat sahabat tumbang sari mantap sahabatku bambu unik sari sahabat wow di dalam juga ada lagi sahabat tuh tumbang sari lagi sahabat mantap ternyata banyak rumun bambu uniknya sahabat mau wow. Ini dia sahabat, sabda lutut lagi sahabat, luar biasa. Ternyata berkumpul di sini bambu, -bambu unik sahabat. Wow, ini di atas ada lagi sahabatku, mantap. Bambu unik sabda lutut lagi sahabat. Wow, tidak sangka saya sahabat. Walaupun bambu seperti ini ternyata banyak bambu uniknya sahabat. Wow, ini lagi sahabatku, sabda lutut lagi sahabat. Mantap sahabat. Bambu unik sabda lutut. Luar biasa sahabatku. Ternyata di rumpun bambu ini berkumpul bambu-bambu unik sahabat. Tidak nyangka saya sahabatku. Mantap. Ternyata hari ini kita lagi beruntung sahabat. Beruntung di rumun bambu, dua rumpun bambu banyak bambu uniknya, sahabatku nah inilah sahabat umur bambunya sahabat nah umur bambu itu ada beberapa bambu ini sahabat dan yang ini sahabat luar biasa sahabatnya mungkin kita harus akhir aja dulu sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap